Hai guys balik lagi bersama bro Chan, masih dalam channel Jelajah Italia dalam masa karantina di Italia sekarang saya akan membuatkan minuman hangat asli tradisional Indonesia ternyata Minuman hangat, jadi salah satu yang akan saya kupas di blog ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Saya mau bikin empon pon maaf kalau salah ingredientnya, nanti dikoreksi di bagian komennya ya. Jangan sampai lupa, atau wedang jahe. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Jadi bahan-bahannya kebetulan saya tidak punya bahan-bahan selengkap seperti apa yang seharusnya apa empon empon atau wedang jahe dibuat ya nah di sini saya punya jahe jadi jahe sudah saya apa serut ya supaya ada rasanya keluar saya punya serai saya punya apa namanya itu cinnamon ya batang cinnamon ada gula merah, gula jawa itu yang sudah dihaluskan dan kunyit teman-teman ya. Nah, di sini dari asam jawanya saya gunakan lemon sama kulit-kulitnya sekalian ya. Ya, supaya dapat rasa kecutnya dikit. Seperti apa videonya? Langsung aja kita masak, bro. Oke, bro. Kita masukkan langsung jahinya aja ya. Sambil pakai tangan saya sudah cuci, tangan saya sudah bersih. Oke. Kita masukkan juga, semua aja oke. Kulit jeruknya ini sudah campur kayak minuman Italia, orang sini nyebutnya kanar ini. Kanar ini tuh jadi semacam teh yang dibuat dari eh, apa air panas beserta kulit jeruk lemon ya. Saya kunyit, saya nggak punya kunyit fresh, jadi nggak apa-apa ya, kunyit buk untuk mendapatkan warnanya aja, dan juga oke, tapi ya oke okay. harum banget ini sengaja sudah saya campurkan gula jawanya jadi oh ya maaf saya seringinya nggak ada yang bagian bagian bawahnya karena ya limited banget saya susah nyarinya kebetulan masih ada satu pot teman-teman maaf saya tadi lupa nyebutin. Ada yang ketinggalan, saya untuk mendapatkan apanya, mendapatkan lebih uh, bau harum wanginya. Saya lupa tadi nyebutin, saya mau masukin daun pandan. Daun pandan guys, saya masukin ya. Oke, saya saring ya guys ya. Ini nanti nggak saya buang ya. Tetap saya pakai, saya masukin ke dalam botolnya. Wah wanginya udah kayak pedang ronde nih. Tapi enak juga ya. Ya nggak apa-apa ya. Maaf maaf ini teman-teman kalau salah salah ya. Harap dikoreksi. Sekarang akan saya tuangkan ke dalam cangkir. Akan saya kasih ke tecla dan ibu mertua saya. Siapa ini? Tahu gimana reaksinya? semoga suka. Ini yes, yang suka-suka herbal kayak gini ibu mertua saya nih guys. Tapi saya nggak tahu gimana nih nanti reaksinya. Oke, okay. oke okay guys ikuti terus bagaimana reaksi dari keluarga saya minum wedang ronde atau jahe, wedang jahe atau pompon. Ikuti terus. Ciao. che ne dici? Ridicolo. dai dico buono anche se a me lo zenzero non piace tanto però molto piccante infatti ho tutta la gola credo in fiamme però dai è tradizionale sì mamma mia penso proprio di sì per voi c'è un zenzero tutta la proprietà che serve per combattere questi virus quindi uh, dai il voto? 7 eh, Ma è solo perché a me non piace, però è buono, dai. Sette, va bene, grazie. Ciao. A me è piaciuta molta, molto questa bevanda, una bevanda calda, una bevanda forte, con zenzero, che a me piace tanto. E la cannella anche, lo zucchero di canna, che dà proprio un gusto intenso. Fa bene, per cui anche con le giornate di freddo, di vento, è un disinfettante anche della gola e delle vie respiratorie. Buonissima. Perfetto. Il vuoto? Ah, 8, 9. 8, voilà, voilà eh! grazie. Amore. Sì, ciao. Oh. Di manà, la saggiana. Vediamo già. È ah, troppo forte per me. È lo zaino kami beruca ngomong ke lo, non zenzero, lo, lo mi brucia la gola, purtroppo. Quindi jadi. Eh, il gusto? Al gusto è buono, però mi becca, jadi mm. faccio ditebel. Non ti piace è allora. Non è tanto saya masukkan ke dalam kulkas, kalaupun mereka mau nanti tinggal dikeluarkan dipanasin atau juga dingin nggak apa-apa, yang penting khasiatnya berguna. Oke teman-teman, jadi seperti itu uh, review dari anggota keluarga saya merasakan wedang jahe, wedang ronde, pon-pon apa namanya, terserah nanti ditulis di komen ya teman-teman ya, karena semua bahannya saya campur semua. Jadi ada yang suka, ada yang enggak, ada yang terlalu pedes dan segala macam, yang penting intinya khasiatnya itu tujuan dari saya membuat minuman ini. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, buruan subscribe dan loncengnya ditekan ya. komen sebanyak-banyaknya dan share terhadap teman-temannya. Saya Burujang. Sampai ketemu lagi di blog-blog selanjutnya. Salam dari Italia. Ciao.